halo teman-teman balik lagi dengan Yuyi, bareng Thomas lagi di sini. kali ini kita bakal coba tiga kostum rom di Asus Max Pro M2 ya. jadi di sini ada satu kang OS ya baru Octopus OS, terakhir Snapseed OS. dan kali ini kita bakal menguji ketiga OS ini siapa yang lebih bagus dan siapa yang lebih baik ya. oke tanpa berlama-lama langsung aja kita coba. Langsung dari voting. nya dengan beberapa detik aja Oke berikut adalah perbedaan RAM dan ROM pada setiap OS ya selanjutnya kita akan coba multitasking ya jadi kita akan buka random aja aplikasinya ini secara cepat ya dan kita lihat berapa RAM yang sisa kalau semuanya dibuka Ujian tutunya ini dengan dicepatkan tiga kali lipat, ya. Daripada yang aslinya. adalah trolling ya kalau kamu pengguna HP ini biasanya bisa ngerasakan kalau ini selain trolling ya soalnya memang apa jenis setting dipakai yaitu 660 ini banyak sekali trouble di trolling ini jadi dia kurang stabil makanya diciptakan 636 yang bikin stabilan dari axtracture dia juga ya di pos oke okay, jadi bisa dilihat dalam room banyak sekali scrollingnya tapi untuk membuktikannya ya kita akan coba satu-satu roomnya ini dan mencoba menjalankan game-game HD ya untuk video selanjutnya mungkin itu terima kasih telah menonton sampai jumpa bye bye